Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslor Dimanapun kalian berada Selamat pagi, selamat berjumpa Dan bergabung kembali di channel kesenangan kalian Diva TV Yang akan mengabarkan Kabar baik, kabar bahagia Dan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilal.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 Baiklah bersahabat ya, selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Alhamdulillah bersahabat ya, kita sebagai umat Islam yang menjalankan ibadah puasa sudah masuk ke 11 hari Alhamdulillah bersahabat ya, Masya Allah, mudah-mudahan puasa kita selalu membawa keberkahan dan untuk ibadah kita mudah-mudahan bisa ditingkatkan kembali persabatan ya. Alhamdulillah tentunya kita semua menjalankan ibadah dengan berbahagia dan pastinya dengan semangat yang luar biasa. Dan jangan lupa juga persabatan ya untuk selalu bersedekah sebagaimana diinfokan oleh akun l 2 ID. Jangan berhenti sedekah nih Ayo sedekah Ramadan Tidak ada sedekah yang tak bernilai Di bulan Ramadan sedekahmu akan dilipat gandakan Insya Allah Sedekah mulai dari rp ribu rupiah Tuh persahabat ya Yuk donasi Untuk saudara-saudara kita Mulai dari rp ribu rupiah saja Informasi donasi bisa DM langsung ke l2w.id Atau klik link donasi di instastory dan bio kami Tuh persahabat ya Info dari l 2 w Mudah-mudahan kita semua selalu menebar kebaikan dan selalu bisa membantu sesama kita, dan berikutnya, para kita mampir ke unggahan Ami Awards. Di laman akun Instagram Ami Award ini ada info juga per ya Karena Ami Award 2022 ini akan mendefinisikan album Tuh, pedoman Ami Award 2022 mendefinisikan album Wow, album adalah kumpulan track atau lagu rekaman baru yang berjumlah 5 atau lebih Yang dirilis secara komersil dalam periode 1 Juli 2021-30 sampai Juni 2022 kita sambung dengan kalimat caption yang dituliskan. Nah, menurut kamu album siapa saja yang layak ikutan di ami Award tahun ini? Tuh persahabat ya kira-kira album Malaysia masuk nih persahabat ya. Yuk sama-sama support dan dukung. Mudah-mudahan album muda Malaysia ini layak persahabat masuk di ami Award 2022. Kita simak juga di kalimat komentar. Ini banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan. Ya, ini dari akun hidung mancung abang L.A.S. mengatakan Bismillah Lesti Kejora amin, doakan yang terbaik ya mudah-mudahan album Bunda Lesti Kejora ini masuk di Amiwad tahun ini sama-sama doakan support dan dukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita berikutnya para sahabat, kita juga Mendapatkan vitamin bahagia di pagi hari ini lewat unggahan dari IGS-nya Kak Novi yang di-repost kembali oleh akun Leslar Underskorsik. Aduh, gemoy banget ya tangannya Abang L. Ini cuma ada di warga Konoha saja. Kita mendapatkan cindukan tangannya saja sedah Seneng, sudah happy dan pastinya bahagia sekali Masya Allah Mudah-mudahan baby L Ini saya selalu bersahabat ya Dan mudah-mudahan menjadi kebanggaan orang tuanya Amin Tangannya aja sedang gemoy banget tuh <laughs> Dan kita juga bersahabat ke kabar berikutnya Kembali bangunin akan mengingatkan kalian Ada info penting dari Leslar Metaverse Leslarian TikTok Contest Pemenang akan diumumkan 21 April 2022 Tuh kita mendapatkan info persahabatnya karena Lesnar Metal akan mengumumkan akan ada tentunya salah satu event terbesar yaitu TikTok kontes di mana selama satu minggu ke depan persahabat Lesnar Metal Force mengajak Leslarian untuk ikut ambil bagian dan dalam merealisasikan mimpi kita untuk menjadi salah satu token terbesar di Indonesia Yuk ikutan persahabat ya Event akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sampai Rabu 20 April 2022 Dan tentunya persahabat ya Leslar Metaverse akan membagikan hadiah total 30 juta Leslar Metaverse token. Wow, Masya banget ya. Jadi tunggu apa lagi nih? Kalian harus berpartisipasi untuk membantu Leslar Metaverse menjadi salah satu token terbesar di Indonesia. tuh Kita bangga ya. Mudah-mudahan Leslar Metaverse ini mendunia dan bisa selalu membanggakan warga Konoha. Pastinya. Amin. Masih menunggu kejutan lain di hari ini persahabat, tetap stay terus, terus di channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan cedukan vitamin selanjutnya dari idola kita. Bagaimana tanggapan kalian mengenai informasi tersebut? Silahkan berkomentar. Bang min ucapkan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.